Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk perhitungan harga TBS sawit pada periode I September 2022, 1 September 2022-1 hingga 15 September 2022, menetapkan harga sawit umur 10 tahun naik 108,68 rupiah per kilo menjadi 2.049,53 rupiah per kilo yang ditetapkan pada Kamis, 15 September 2022.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 Sawit umur 5 tahun 1939,19 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 1959,41 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 1970,79 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 1985,92 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2025,55 rupiah per kilo dan sawit umur 10 tahun 2049,53 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan 9.908,43 rupiah per kilo dan harga kernel, inti sawit, 5.044,45 rupiah per kilo dengan indeks K84,77%. Sekian harga sawit untuk tanggal 19 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.